Halo teman-teman semuanya, nah hari ini kita akan mempelajari tentang rumah adat Melayu, nah pada video kali ini kita akan pergi ke rumah adat Melayu Riau dan kita akan mempelajari bagaimana filosofinya, uh, dan bagaimana bentuk rumahnya, nah itu yang akan kita pelajari nanti, oleh karena itu perhatikan terus video ini dan tonton terus sampai selesai. Oke okay, dah. Sudah video? Dah, Guys. Encik dan Puan semuanya Support terus saya punya channel ini Macam mana kita nak jadi youtuber <laughs> Jangan lupa subscribe, like, share <tuh> Okay, tahan Kita sudah di perjalanan menuju ke Rumah Adat Melayu Riau Nah, nanti kita di sana ngapain pak? Uh, hai, teman-teman mahasiswa uh, Senang sekali pagi ini kita akan uh, melakukan sebuah kegiatan kebinekaan yang uh, ke ini ya? Keberapa Cik Yot? Ke, ke tujuh, ya. tujuh. Ya, Nah, kegiatan kebinekaan ke tujuh kali ini kita belajar tentang uh, filosofis sejarah dari rumah adat uh, Melayu Riau. Nah di video-video kemarin kan kita udah ini ya, udah ada pembuka di rumah adat ya nah, itu. Nah kita ingin uh, mengkaji lebih dalam lagi tentang uh, bagaimana uh, bentuk rumah adatnya dan kemudian apa arti dari simbol-simbol bentuk-bentuk dari rumah adat itu biar lebih cinta lagi sama Rio gitu cik Yor. kita kan belajar itu ya sama-sama oke okay. saksikan terus teman-teman ya, semuanya kita udah mau sampai nih di rumah adat Melayu Riau. Nah, Oke. Okay. Nah, baik teman-teman uh, mahasiswa, alhamdulillah nih kita udah sampai di belakang kita itu tepatnya nih di belakang kita itu itu rumah adat dari uh, Riau gitu ya Oke eh uh, baik teman-teman mahasiswa pada kegiatan kebinekaan ketujuh hari ini kita akan melakukan kunjungan ke rumah adat Riau. Nah, rumah adat uh, Riau ini dikenal dengan Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar. Nah, rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini adalah rumah adat Khas Riau yang berupa balai salaso jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Nah, rumah adat salaso jatuh kembar itu dikenal juga dengan sebutan balai penobatan, balirungsari, balai kerapatan dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Akan tetapi sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid Nah sekarang teman-teman mahasiswa bentuk rumah adat Salasok Jatuh Kembar ini memiliki bentuk khusus ya uh, bangunan rumah ini memiliki keliling yang selaras antara penyangganya dengan lantai yang lebih rendah nah rumah adat ini juga dipercantik dengan berbagai macam ukiran dengan bentuk tumbuhan dan hewan Nah, masing-masing ukiran memiliki makna dan nama yang berbeda-beda. Rumah, Adat Salaso jatuh kembar memiliki ukiran di bagian tangga yang disebut dengan lebah bergantung atau ombak-ombak. Karena bentuknya menyerupai ombak atau bisa dilihat juga mirip dengan lebah-lebah yang bergantungan. Ada juga ukiran yang tersebut dengan ukiran melambai-lambai yang berada di bagian atas pintu dan daun jendela. Sedangkan ukiran yang diukir di bagian kisi-kisi pintu dan jendela dinamakan semut beriring karena bentuknya terinspirasi dari cara semut berjalan yang beriringan dan ia memiliki makna mendalam. Masih ada juga ukiran yang disebut dengan ukiran tiang menggantung di bagian tiang rumah adat Salaso jatuh kembar bila kita melihat rumah adat salah sejatu kembar, di sana ada bagian tampak memanjang atau melengkung, gitu ya. Nah, ada juga ukiran di bagian ujung atas dan juga di ujung bawah tiang. Ukuran di bagian atas dan dasar ini disebut dengan pucuk rebung, gitu ya. Ada pucuk rebung. Nah, karena bentuknya yang menyerupai bambu muda yang baru muncul dari tanah. Sementara itu kalau Anda mengamati bagian cucuran atap, di sana pun ada bagian khusus yang menyerupai sayap. Nah, bagian itu memiliki ukiran khusus yang disebut dengan sayap layangan atau sayap layang-layang. Bergeser ke bagian yang langit-langit, Anda bisa melihat bagian ventilasi yang berukir. Ukiran ini disebut dengan melur, atau bunga cina, atau bunga manggis. Ya, kemudian penamaan ini merupakan pada bentuk ukiran yang bentuknya sangat mirip dengan bunga Cina ataupun bunga manggis Pembuatannya pun juga berdasarkan pada dua jenis bunga tersebut Terakhir adalah ukiran di bagian puncak yang dinamakan selembayung ya, Selembayung atau bahasa setempat disebut dengan juga sulobuyung Sulobuyung Aha. Rumah adat salaso jatuh kembar berukuran besar, ya jumlah susunannya lebih dari satu tingkat. Penamaan salah satu salaso jatuh kembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan yang mana rumah adat salaso jatuh kembar ini memiliki selasar atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruangan tengah sehingga tampak jatuh sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya satu melainkan dua karena selaso yang jatuh ada dua maka disebut dengan selaso jatuh kembar bahan pembentuk rumah adat selaso jatuh kembar itu diambil dari alam atap rumah dibuat dari daun rumbia daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap Bagian dindingnya dibuat dari kayu-kayu Nah, bagian uh, tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang Nah, rumah adat Selaso, jatuh kembar ini di masa lalu dipungsikan sebagai balai pertemuan adat Oke, okay, baik teman-teman uh, mahasiswa program Modul Nusantara Itu tadi peliputan yang kita lakukan tentang rumah adat Melayu Riau Nah semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah pelajari Itu memberikan sebuah uh, manfaat pembekayaan ilmu dan pengetahuan kita Tentang begitu kayanya Indonesia dengan keanekaragaman dan tradisi, salah satunya tadi adalah rumah adat Melayu Riau. Nah, semoga teman-teman bisa menginspirasi dan kemudian memahami tentang betapa hebatnya Indonesia. Mari kita selalu bersatu dalam satu kebinekaan, yaitu kebinekaan tunggal ika. Bineka tunggal ika bersatu berbeda-beda, tapi kita tetap satu semangat. Yuk, kita udah selesai tadi uh, meliput di rumah adat Melayu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekarang kami menuju ke jalan pulang. Dadah. Tada.